Setiap orang tentu tidak bisa menghindar dari yang namanya cobaan atau ujian hidup. Meski terkadang terasa begitu sulit, namun sebenarnya kalian pasti bisa menemukan jalan keluarnya. Lantas bagaimana kata-kata motivasi hidup untuk masa depan yang cerah dan penuh inspirasi pantang menyerah? Melansir dari berbagai sumber. Jalani saja setiap prosesnya. Hanya orang yang pernah sakit tahu bagaimana nikmatnya sehat. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya kenyang. Hanya orang yang pernah menderita tahu nikmatnya bahagia, Allah memang tidak menjanjikan hidup mudah, tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan. Pasti ada kemudahan, teruntuk diriku sendiri. Capek ya, dikuat-kuatin aja, meskipun kadang melawan keluhan antara badan, perasaan dan pikiran. Sabar aja dulu ya, jalani dan nikmati setiap prosesnya, tetap syukuri apapun keadaannya. Percayalah tak ada perjuangan yang sia-sia. Lelahmu akan akan tercapai pada tujuanmu.